Halo saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Apin, Environment Engineer PT Induro Internasional. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu produk dari PT Induro Internasional yaitu Bioeco. Saudara sekalian apakah sudah tahu apakah itu Bioeco? Oke, Bioeco adalah septic tank yang ramah lingkungan. Terus kemudian, Saudara apakah sudah tahu produk Bioeco yang asli itu seperti apa sih? Baik, saya akan coba jelaskan ya, Saudara sekalian. Produk Bioeco yang asli itu yang pertama adalah buatan dari PT Indu Internasional yang terletak di Jalan Raya Pasar Sampemis, Kabupaten Tangerang. Kemudian yang kedua adalah produk Bioeco ini sudah ada induknya Saudara sekalian. Nah, ini tertuliskan bioeco dan bukan tempelan artinya langsung dari cetakan ataupun motifnya saudara sekalian nah oke okay, kita ingat sekali lagi ya untuk produk bioeco yang asli itu yang pertama adalah buatan dari PT Indok Internasional dan yang kedua adalah produk bioeco yang asli itu sudah ada Indonesia ini langsung dari cetakan Pantai mewah ataupun stiker. Nah mungkin bagi saudara sekalian Yang ingin tahu lebih lanjut tentang produk dari BioEco Bisa kunjungi website kami di bawah ini Nah apabila saudara sekalian Ingin langsung membeli produk BioEco ini Tersedia juga di toko online kami Di bawah ini ataupun di distributor resmi kami terdekat mungkin itu saja pengenalan dari produk Bio Eco. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan disebarluaskan kepada saudara-saudara sekalian -saudara agar bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin untuk Video kali ini cukup sekian dan saya tegaskan sekali lagi untuk para Saudara sekalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Nah, mungkin itu saja Saudara sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Bio